kira-kira uh, skill atau keahlian matematika apa sih yang yang dibutuhkan untuk uh, belajar machine learning gitu apakah matematika yang rumit-rumit sekali gitu ataukah uh, sebetulnya uh, matematika yang uh, anak SMA pun pernah belajar gitu nah untuk itu kita akan coba bahas uh, saya tidak tidak akan bahas tidak sempat bahas semua item ini kurang lebih akan memakan waktu kayak empat puluhan menit gitu untuk untuk membahas ini. Uh, kontennya akan, yang akan kita bahas ada tiga. Yang pertama adalah persamaan garis lurus. Jadi teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya, apa itu persamaan garis lurus atau linear equation. Kemudian yang kedua adalah aljabar linear. Jadi terkait juga dengan persamaan linear itu ada, ada juga aljabar linear dan yang ketiga ada uh, logaritma dan bilangan natural e. Jadi uh, kita akan bahas hanya tiga topik itu dalam 34 ke depan. Uh, beberapa pelajaran sudah pernah teman-teman pelajari tentunya. Uh, jadi mungkin teman-teman bisa cat ada yang uh, belum lulus SMA Semuanya sudah lulus SMA. Jadi beberapa pelajaran ini ada di matematika SMA. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang belum lulus SMA bisa chat di, di grup. Nanti saya akan tambahkan penjelasannya. Tapi sementara kurang lebih saya anggap teman-teman pernah mengambil pelajaran matematika di SMA. Yang pertama kita bahas adalah persamaan garis lurus. Jadi persamaan garis lurus sesuai dengan namanya ada garis lurus dan persamaan. Jadi kalau persamaan tuh di matematika ada kayak tanda sama dengannya itu berarti persamaan gitu kan. Kemudian kita nggak membahas persamaan yang misalnya kuadratik dan yang lain. Kita hanya fokus persamaan garis lurus. Jadi variabelnya kita batasi tidak tidak ada kayak misalnya kuadratik. Atau uh, uh, pangkat yang lebih tinggi, kayak gitu, order yang lebih tinggi. Nah, uh, apa sih variabel di situ? Uh, nah, kita pakai contoh aja. Ini ada, ada sebuah persamaan, ditulis di sini uh, y sama dengan dua x ditambah satu. Gitu. Nah, kalau kita punya persamaan seperti ini, artinya... Kita bisa coba-coba ini. Kita masukin nilai untuk variabel-variabel tersebut, jadi kita masukin inputnya. Misalnya, variabel x, kita kasih input satu gitu. Kalau x-nya dimasukin angka satu, berarti dua kali satu ditambah satu. Jadi, hasilnya y-nya adalah tiga. Jadi, teman-teman, tentu ini termasuk hal yang mendasar bahwa. X-nya dimasukin satu angka berapa, misalnya berikutnya adalah 2, 2, 2 kali 2 4, ditambah 1, 5 gitu. maka Y-nya 5, dan seterusnya. Jadi, maka dari itu kalau kita punya nilai X 1, 2, dan 3, maka nilai Y-nya adalah 3, 5, 7. Teman-teman nah, bisa melakukan plot eh dari persamaan tersebut. Di internet sekarang banyak sekali tools untuk melakukan plot. Jadi, eh, aku coba ya uh, kayak plot coordinates. Nah teman-teman bisa pakai tools Tustus uh, di mana uh, bisa melakukan plotting titik, tinggal dipilih, dimasukkan dimasukkan uh, persamaannya maka setelah itu bisa langsung diplot. Y yeah, sama dengan 2x plus 1. nah Kalau kita misalnya 2x saja kemiringannya seberapa, kalau 2x ditambah 1, tambah miring nggak, tambah 5, dia tambah bergeser seperti itu. Jadi, kalau dulu mungkin yang canggih, atau mungkin di zaman saya yaitu itu udah terlalu tua. Yang canggih adalah kalkulator gitu yang bisa menggambarkan grafik. Sekarang teman-teman sudah punya browser semua di handphonenya, jadi, dengan gampang, persamaannya dimasukkan ke, ke, ke Google, cari cara plot persamaan tersebut. Gambarnya akan seperti ini. Ini kebesaran, aku kecilin sedikit sementara ya. Oke, ini adalah gambarnya. Jadi, kalau dilihat tadi, bahwa kalau nilai x-nya satu, nilai y-nya tiga maka di gambar ini, kalau nilai X-nya, ini adalah X yang uh, horizontal ini adalah sumbu X. Kalau X-nya 1, maka Y-nya gitu. Nah, Kalau X-nya dua, maka Y-nya 5, dan seterusnya. Kalau X-nya 3, Y-nya 7. Karena itulah bentuk gambar garisnya begini. Gitu. Itu uh, cukup sederhana kelihatannya. Tapi ini adalah dasar dari teman-teman uh, uh, kalau akan menggunakan uh, ini untuk belajar machine learning. Kalau digambar di atas, karena Y sama dengan 2X ditambah 1, maka dia memiliki gradien atau kemiringan atau slope sama dengan 2. Ini, 2. ini adalah kemiringan 2 seperti teman-teman lihat tadi. Nilai kemiringannya adalah 2 seperti ini. Kita bisa menggeser jadi kemiring dengan kemiringan yang sama. Kalau kita tambahkan satu, dia ke kiri dan seterusnya. Kalau dikurang satu, dia akan bergeser ke kanan dan seterusnya. kayak begitu. Jadi itu bergantung dengan kemiringan yang sama atau gradien yang sama. Dia garisnya akan punya kemiringan yang sama. Ini adalah sekaligus kita mempelajari istilah-istilah yang kita gunakan dalam machine learning ke depan setelah mempelajari itu kelihatannya gampang banget nih terus teman-teman tanya, tanya kemudian persamaan garis lurus itu gunanya buat apa sih waktu belajar machine learning gunanya buat apa gitu nah ada satu algoritma machine learning namanya adalah regresi jadi kalau tadi kita belajar tentang persamaan garis lurus atau linear equation kita akan pakai regresi linear sebagai contoh, nih, ada sebuah dataset untuk regresi yang sangat terkenal, namanya "Boston Machine Learning dataset". Boston, Boston, Apa ya? Boston house pricing. Jadi, istilahnya adalah kita akan menebak, kita akan memprediksi tentang harga rumah di Boston, Amerika Serikat data rumah tersebut terdiri dari misalnya luas kamarnya kemudian lokasinya, data-data tersebut ada di sini semua nah, mekanismenya sama, kita bisa menyelesaikannya pakai regresi seperti yang tadi makanya digambarkan kalau dalam bentuk fitur sederhana maka ter gambarannya seperti ini Misal ada rumah dengan satu kamar, misalnya di jalan Petarani gitu. Ada rumah satu kamar tuh harganya 300 juta. Kalau rumah dua kamar harganya 500 juta. Kalau tiga kamar harganya 700 juta. Nah teman harus membuat prediksi kira-kira kalau rumah dengan lima kamar harganya berapa. Nah, Cara menyelesaikannya sama seperti tadi. Jadi, kita menggunakan persamaan garis lurus seperti yang digambar tadi. Kalau misalnya satu kamar seperti ini, satu, harganya 300 juta. Dua, dua kamar, ini ada dua angkanya, harganya 500 juta. Dan seterusnya. Jadi, dari garis ini, ini kita sebutnya adalah model machine learning. Jadi, dia adalah sumber pengetahuannya di mana... Pada garis inilah harga rumah itu berada. Garis ini tadi persamaannya adalah 2X 1. Maka kalau rumahnya adalah 5 kamar, 5 kali 2 berarti 10, ditambah 1 berarti 11. Nah, dengan alur cerita ini, maka prediksi dari harga rumah dengan 5 kamar adalah 1100 juta yaitu 1M Jadi dari situ kita bisa belajar Tentang machine learning Kalau teman-teman ada pertanyaan Bisa langsung dituliskan di chat Jadi saya akan uh, Coba bacakan dan uh, Setelah itu Langsung tanggapi Kalau misalnya ada yang Atau ada pertanyaan terkait Teman-teman bisa uh, Langsung gunakan chat Oke, okay, belum ada. Boleh, boleh langsung chat. Boleh langsung chat. Karena nanti mungkin begitu kita membahas yang berikutnya teman-teman sudah lupa nanti. Jadi langsung chat aja. Saya coba selesaikan pembahasan saya dulu. Baru setelah itu saya jawab. Oke, okay, berikutnya tadi sudah membahas soal persamaan garis lurus ya. Saya besarkan lagi. Pesamaan garis lurus sudah, itu adalah dasar. Kemudian kita akan masuk ke aljabar linear. Aljabar linear ini adalah fondasi utama dari pemrosesan data di machine learning. Teman-teman mungkin pernah uh, belajar ini, tapi mungkin kadang-kadang sudah lupa-lupa gitu, karena sudah sekian bulan atau sekian tahun yang lalu. Oke, okay. ada pertanyaan? Jadi sebelum lanjut, aku akan coba jawab dulu pertanyaannya. Bikin rumusnya gimana tuh berdasarkan soal? Oke. Okay. Justru, ini pertanyaan yang menarik bahwa kalau kita secara manusia, kita dikasih data nih, nilai X1, nilai Y3, kemudian nilai X2, nilai Y5, kita akan mencoba-coba untuk membuat rumus. gitu. Nah, Yang dilakukan oleh machine learning sebetulnya hal yang sama, di mana kita tidak mencari rumusnya, tapi machine learning lah yang mencari rumusnya. Teman-teman, nanti di salah satu materinya, sorry, aku pindah sebentar ya. Di salah satu materinya, aku kasih link ke kelas aku sebelumnya, kelas di lo sebelumnya yaitu pengenalan neural network dan deep learning. Ini ada URL-nya namanya bit.ly/mkspynn neural network ya. Jadi teman-teman bisa klik di situ. Di situ ada sebuah contoh penjelasan yang menarik. Mirip dengan yang baru saja aku jelaskan terkait dengan pertanyaan ini bahwa kalau kita punya sebuah angka Contohnya, tunggu ya. Kok nggak ada pembahasannya. Nah ini, saya punya sebuah deret matematika. Jadi X-nya ada min satu, ada nol, ada satu dan seterusnya. Jadi kalau nilai X-nya 0, dia akan mengembalikan Y-nya min 1. Ini persamaan yang berbeda ya. Jadi ini terkait dengan pertanyaan yang barusan, bahwa nyari rumusnya gimana? Jadi sebenarnya mencari rumus itu adalah Uh, algoritma machine learning-nya bukan, bukan kita yang akan seperti uh, waktu belajar matematika dulu, mencari rumus yang enggak jadi dengan nilai x yang berada di deretan ini, kemudian nilai y yang ada di deretan ini. Nah, kalau teman-teman uh, cari polanya, teman-teman akan mendapatkan rumusnya: 2x ditambah 1, tapi kita akan meminta machine learning untuk mencari rumusnya. Maka kedua data tersebut kita bisa masukkan ke dalam algoritma machine learning. Di sini kita menggunakan neural network. Ini adalah 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita menyediakan 6 data latih sebuah pasangan, kalau X-nya minus satu, Y-nya minus 3, dan seterusnya kemudian kita bilang sama dia model.fit, maka dia akan mencari sendiri rumusnya. Contohnya, pada saat kita minta memprediksi berapa nilai Y, kalau dimasukkan nilai X10, maka dia akan memprediksi 18,97 sekian. Jadi kurang lebih dia mendekati 19. Semakin kita latih dengan banyak data, maka model machine learning akan semakin uh, akurat gitu. Semoga menjawab pertanyaannya ya bahwa uh, uh, justru bukan kita yang mencari, kita akan meminta machine learning untuk mencari rumusnya. Hmm. Oke, aku lanjut lagi. Silakan kalau ada pertanyaan lagi ditanyakan. Kita lanjut ke topik linear, aljabar linear ini uh, topik yang membahas tentang vektor uh, matriks dan dimensi yang lebih tinggi. Jadi kalau kita membahas uh, skalar itu uh, kita hanya seperti membahas ya angka biasa. Jadi misalnya kayak angka-angka yang biasa kita operasikan penjumlahan 1 tambah dua atau perkalian, dan ada pembagian. Itu adalah operasi skalar Kemudian kita akan punya vektor berikutnya. Vektor itu kumpulan angka, jadi dalam hal ini adalah kumpulan angka satu dimensi. Bisa digambarkan sebagai satu baris atau satu kolom, terserah. Kalau kita gambarkan sebagai satu baris, kalau kita punya sebuah vektor X, kita akan punya kumpulan angka. Jadi di sini ada angka satu, angka 2, angka 3. Jadi, teman-teman sudah melihat sekilas bahwa yang kita gunakan dalam machine learning, sorry, yang kita gunakan dalam machine learning, kita menggunakan vektor seperti ini. Jadi, kita punya kumpulan angka yang kita kasih ke dalam program untuk melatih dia agar tahu uh, membuat sebuah sistem untuk melakukan prediksi kemudian kita bisa mengalihkan skalar tadi kalau skalar itu adalah angka kita bisa kalikan skalar dengan vektor jadi kalau kita punya vektor x ini angkanya dikalikan dengan dua maka hasilnya adalah semua elemennya dikalikan dengan vektornya dikalikan dengan skalarnya jadi satu kali dua dua kali dua tiga kali dua gitu jadi ini adalah hasilnya di mana kalau uh, vektornya uh, dikali skalar dua adalah 2, 4, dan 6. Oke. Okay. Kalau skalar udah, vektor udah. Sekarang kita membahas soal matriks. Matriks di sini bukan The Matrix film itu. Matriks di sini adalah kumpulan angka lagi, tapi dia dua dimensi. Kalau sebetulnya eh sebelumnya vektor adalah satu dimensi, kalau matriks dia dua dimensi. Apa itu? Dua dimensi. Jadi dia punya baris, juga punya kolom. Kalau tadi satu dimensi bisa digambarkan sebagai baris saja atau kolom saja. Kalau matriks, berarti dia digambarkan dengan baris dan kolom. Sebagai contoh. <tuh> sebagai contoh, kita punya matriks A berbentuk dua baris, tiga kolom. Kalau dilihat, seperti ini di bawahnya. Jadi kita lihat bahwa dia ada dua baris nih. Baris pertama, 1, 2, 3. Baris kedua, 2, 4, 7. Jadi kelihatan bahwa dia dua baris. Kemudian tiga kolom. Maksudnya tiga kolom gimana sih? Nah, kolom pertama itu yang paling sebelah kiri. tuh. Jadi ada satu dan dua, angkanya yang vertikal, itu adalah kolomnya. Jadi 1 dan dua itu adalah kolom pertama, 2 dan 4 adalah kolom kedua, dan tiga dan 7 adalah kolom ketiga. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa dia punya dua baris dan tiga kolom. Kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi, notasinya seperti ini ada ada kurungnya, kemudian ada dua baris, tiga kolom. 2,3 artinya dua baris, tiga kolom. Oke. Okay teman-teman kita akan refreshing sedikit tentang operasi-operasi yang uh, dilakukan pada sebuah matriks. Jadi matriks seperti halnya vektor ataupun skalar, dia juga bisa dioperasikan kayak penjumlahan, ada perkalian gitu. Nah kalau penjumlahan matriks nih misalnya, penjumlahan matriks syaratnya adalah elemennya harus sama. Jadi kalau yang matriks yang pertama adalah dua kali dua, jadi dua baris dua kolom maka matriks yang berikutnya harus dua kali dua juga. Dua baris, dua kolom. Kenapa elemennya harus sama? Karena penjumlahan matriks itu dijumlahkan setiap elemennya. Jadi yang pertama adalah dua. Jadi lokasinya sama-sama persis dijumlahkan. Jadi dua ditambah lima. Di situ hasilnya adalah 7. Terlihat bahwa dia berada di elemen paling sebelah kiri. Dijumlahkan dua-duanya ditaruh di elemen sebelah kiri. Kemudian berikutnya dioperasikan dengan yang sama. Jadi kalau dia angkanya tiga dioperasikan dengan 6 hasilnya 9. Hmm. Oke. Itu adalah penjumlahan matriks, dia akan kita operasikan per masing-masing elemen. Berikutnya. Kalau tambah-tambahan udah kita akan mencoba kali kalian ini adalah bagian yang mulai sedikit uh, spesial karena kita melihat bahwa uh, tambah tambahannya persis seperti angka biasa semua elemennya ditambah kemudian uh, kalau tadi kalian antara skalar dengan vektor juga sama di mana uh, elemennya dikalikan semua dengan skalarnya kayak gitu nah perkalian matriks ini ada dua Dua macam. Yang pertama adalah perkalian cross. Kita sebutnya cross product. Product itu kayak bahasa Inggris dari perkalian. gitu. Kalau kita melakukan cross product, sama seperti sebelumnya, maka setiap elemennya dikalikan. Jadi kalau di sini ada elemen dua, dikalikan dengan elemen yang posisinya sama, yaitu lima. Di sini terlihat hasilnya adalah 10, karena dua kali lima Dan seterusnya, itu adalah cross product. Cukup gampang ya. Berikutnya ada perkalian dot. Nah ini yang bagian yang mulai agak perlu sedikit fokus. Perkalian dot ini mengalihkan semua elemen baris pada matriks pertama. Ini kalau matriks pertamanya A, semua baris. Dari A akan dioperasikan dengan elemen kolom pada matriks kedua. Jadi, yang kedua akan dioperasikan kolom dari B seperti ini. Jadi, kalau teman-teman lihat nanti A, kalau kita gambarkan dalam matriks begini, A dot B perkalian dot dikali uh, ini A-nya. Kalau kita lihat A punya dua baris, kemudian B, sorry, A punya dua baris dengan tiga kolom, kemudian B adalah matriks, B adalah matriks dengan tiga baris dua kolom. Oke ya, kita Coba lakukan perhitungan, kemudian ini di bawah ada penjelasannya. Teman-teman bisa lihat penjelasannya. Baris pertama matriks A, ini adalah baris pertama ya. Ya, ya, sudah. Oke, barusan belajar cara menggambar, sorry ya. Penjelasan perhitungannya. Yang pertama adalah, baris pertama dari matriks A, ini adalah baris pertamanya. Oh kegedean, ini masih gambarnya. Eraser mana? Eraser. Ini adalah baris pertamanya. Satu, dua, sama tiga. Kita akan kalikan dengan kolom pertama dari matriks B. Ini adalah kolom pertamanya. Jadi, angka satu Dikalikan dengan angka tiga. Jeleknya, ampun, enggak pakai mouse. Angka satu kalikan angka tiga. Nah, kemudian ditambahkan dengan angka dua, ini berikutnya lagi. Dikalikan dengan angka lima dan seterusnya. Ini adalah dua kali lima. Harap maklum ya, ini lagi belajar menggambar. Kemudian angka tiga dikalikan angka delapan. Ini adalah tiga kali delapan. Semua hasilnya ditambah satu kali tiga, dua kali lima, tiga kali delapan. Hasilnya adalah tiga Kita taruh di sini tiga Oke, berikutnya aku nggak perlu coret-coret lagi. Kita hapus gambarnya. Berikutnya adalah baris pertama. Oh, berikutnya salah. Oh ya, betul-betul. Baris pertama dari matriks A dioperasikan dengan kolom kedua. Jadi, masih baris pertama yang atas, cuman dioperasikan dengan kolom kedua yang ini. Jadi, satu kali empat, satu kali empat, dua kali dan seterusnya. Hasilnya adalah 43, dimasukkan ke sini 43. Itu adalah perkalian dot atau dot product. Ya, tadi suaranya termute, ada yang bertanya. Tadi suaranya termute karena sedang belajar cara mencoret-coret. Aku lanjut lagi ya. Silakan teman-teman bertanya kalau kurang jelas. Jadi ini adalah perkalian dot. Nanti kita akan Coba bahas kenapa sih DOT ini perlu gitu. Kalau teman-teman tidak mengerti bagaimana mengoperasikan matriks ini, teman-teman akan kesulitan dalam memproses machine learning. Karena di machine learning, semuanya berbasis vektor matriks dan tensor. Tensor itu uh, uh, dimensi yang berikutnya lagi. Jadi kalau teman-teman bertanya di sini angkanya tiba-tiba muncul tiga tujuh empat kemudian ini salah ketik sebentar nanti diedit tunggu sebentar nanti akan diedit karena salah ketik sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Ini akan kita edit. Jadi operasinya yang ketiga sama keempat salah di dalam tulisan itu. Bahwa baris kedua matriks A, 2, 4, 7, dikalikan dengan kolom pertama matriks B. Ini adalah 6, sorry aku tulis ya. 6 tambah 20 ditambah 5, 8, Itu hasilnya yang disitu salah. Yang berikutnya adalah... Lumpang menghitung sebentar ya. 6 ditambah 20 ditambah 5, 6 tujuh enam ditambah dua delapan dua betul kemudian dua eh, sorry 8 ditambah dua empat ditambah tujuh kali sembilan berapa ya enam tiga tiga dua sembilan tiga dua sembilan lima betul nggak ya Baris yang pojok adalah 3295. Jadi itu salah hitung, salah copy paste. Yang pojok adalah 95. Silakan teman-teman refresh, kemudian kemudian dicek kembali. Apakah hasil perhitungannya sudah benar? Ini adalah 2 x 3, 6, ditambah 20, ditambah 56. Hasilnya 82 dimasukkan ke kolom di sini 82. Eh salah, di sini. Kemudian yang baris terakhir adalah 8 ditambah 24, itu 32, ditambah 63, 95. Jadi A, dioperasikan dengan B, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah dot product. Oke. Okay. Kalau dilihat matriks A di atas, aku coba kurangi ukurannya. Matriks A di atas adalah 2 baris 3 kolom. 2 baris tiga kolom. Ditulisnya adalah 2,3. Matriks B, 3 baris dua kolom. Ditulisnya 3,2. Maka perkalian dari 2,3 dengan 3,2. Kalau teman-teman perhatikan ini baris, ya salah, kolom dari matriks yang pertama sama dengan baris dari matriks yang kedua. Angkanya sama-sama 3, hasilnya adalah 2, yaitu angka yang kiri, yaitu baris, dan kolom dari matriks yang kedua, yaitu 2,2. Kalau teman-teman uh, coba, di sini adalah ilustrasi dari Wikipedia, di mana matriks A itu adalah L, M. Matriks B adalah M, N. Jadi L, M itu ada L baris ke bawah dan M kolom. Sedangkan matriks B ada M baris, jadi baris ini ada 3, ya. M itu tiga, sini ada M-nya 3, dan N kolom. Dilihat bahwa dua-duanya ini dan M-nya sama. Sama seperti tadi, kalau dilihat perkaliannya adalah 3 tiga dengan tiganya sama. Hasilnya adalah L dengan N. Di sini hasilnya L, di sini hasilnya N. Oke. Itu adalah perkalian dot. Jadi kenapa perkalian dot ini penting? Karena kita akan melihat di bawah nanti contohnya. Berikutnya. Kita akan membahas matriks identitas. Jadi matriks identitas ini adalah Uh, kalau identitas itu kalau kalau sebuah angka itu adalah angka satu, artinya angka berapapun dikalikan dengan angka satu adalah angka itu sendiri. Misalnya tujuh kali satu gitu, dia adalah tujuh. Gitu. Nah, matriks identitas itu sama seperti itu, tapi tidak berisi semuanya satu, tapi berisi hanya yang diagonalnya yang satu. Kalau teman-teman lihat, ini adalah diagonalnya berisi angka satu. Ini adalah matriks identitas untuk dua. Ini salah ketik lagi. Iya, yeah. maaf ya ini lagi percobaan jadi banyak amat salah ketik katanya kata komentator. di Dimohon menunggu sebentar. Uh, ini salah ketik lagi. Bukan tiga dimensi, tapi tiga baris, tiga kolom. Oke. Di sini kalau kita lihat, dia tiga baris, tiga kolom. Matik identitasnya seperti ini. Hanya diagonalnya saja yang berisi angka satu. Oke. Seperti tadi, saya informasikan bahwa Perkalian dengan satu sesuatu identitas itu hasilnya adalah eh, dirinya sendiri. Kalau kita lakukan perkalian, ini adalah perkalian dot dengan matriks identitas. Kalau kita pelajari lagi yang tadi, gimana sih perkalian dot? Kita akan operasikan begini. Dua dikali satu adalah dua. Ditambah tiga dikali nol, itu nol. Maka hasilnya dua masuk ke sini. Itu adalah perkalian yang pertama. Kemudian ganti lagi perkalian yang kedua, adalah yang warnanya merah. Berikutnya empat kali satu adalah 4, ditambah tujuh kali nol hasilnya adalah tetap 4. Ini adalah hasilnya yang warna merah. Ada angka 4 di situ, dan seterusnya. Jadi terlihat bahwa sesuatu kalau dikalikan dengan matriks identitas, hasilnya adalah matriks itu sendiri. Ini adalah pembahasan tentang matriks identitas. Kemudian kita akan membahas tentang transpose Kalau teman-teman lihat, kalau saya punya sebuah matriks A, itu barisnya adalah Satu dan dua Gimana cara memilih baris Mungkin pakai garis aja Ini adalah Ini barisnya ya. Satu, dua Itu adalah barisnya Kalau dilakukan proses transpose Maka barisnya berubah menjadi kolom Satu, dua Seperti itu Sebelahnya juga sama Berubah menjadi kolom Jadi baris Kedua menjadi kolom kedua. Tiga empat menjadi kolom kedua. Itu adalah operasi transpose. Oke. Kita lanjutkan lagi. Oke. Tadi sudah membahas beberapa operasi matriks. Kemudian kita akan... Uh, membahas matriks emang terus emang uh, berguna gitu kalau buat machine learning iya matriks sangat berguna buat mesin buat belajar machine learning contohnya apa contohnya adalah operasi uh, pemrosesan gambar di machine learning misalnya uh, di machine learning itu ada computer vision gitu machine learning computer vision jadi semua pelajaran computer vision itu akan merepresentasikan gambarnya menjadi sebuah matriks. Misalnya yang banyak dipakai pembahasan di internet adalah membedakan eh, gambar kucing dan anjing gitu misalnya. Nah, gambar kucingnya itu akan direpresentasikan menjadi matriks. Gimana sih merepresentasikan gambar menjadi matriks? Representasinya contohnya seperti ini. Jadi ini adalah sebuah dataset Ini adalah sebuah dataset. Nama datasetnya adalah handwritten digits MNIST. Jadi teman-teman, kalau mengambil pelajaran atau kursus machine learning, salah satu yang sering dibahas adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah aplikasi machine learning di mana aplikasi tersebut akan menebak tulisan tangan itu berupa angka berapa. Hal itu tidak bisa kita buat dengan program biasa. Jadi tanpa machine learning kita akan kesulitan ini, ini angka berapa sih sebetulnya. Jadi bentuk seperti ini, ini angka berapa. Kalau teman-teman pernah belajar memprogram, salah satu cara membuat kondisi dan membuat program adalah cara caranya membuat kondisi. Misalnya kita cek Uh, kalau warnanya hitam, uh, bentuknya seperti ini dari atas ke bawah warnanya hitam itu angka dua gitu. Nah, kalau orang menuliskan duanya uh, ada ekornya panjang gitu misalnya, nah, itu programnya akan error tidak berhasil mendeteksi. Nah, tapi dengan machine learning kita akan melatih programnya untuk bisa uh, mengerti kadang angka dua itu bentuknya seperti ini, kadang lebih panjang, dan seterusnya. Kalau kita coba lihat ya, dia namanya dataset MNIST. Kita bisa lihat di bagian image, bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman lihat, Tunggu ya nggak bisa di zoom. Kalau teman-teman lihat di sini bahwa angka dua saja itu digambarkan dengan berbagai macam cara. Ada yang eh, angkanya kayak Z, ada yang ada lengkungannya dan seterusnya. Nah angka-angka inilah yang akan kita latihkan ke dalam machine learning. Caranya gimana? Kita akan memproses dari pixel per pixelnya. Di sini kita lihat bahwa kita ubah gambar ini. Gambar ini adalah gambar angka dalam 8 kali 8 piksel dengan keterangan teman-teman bisa lihat satu piksel diwakili oleh angka 0 sampai 16. Di mana 0 adalah putih. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada angka nol di ujung kiri. Aku coret-coret lagi. Di ujung kiri ada angka nol, itu mewakili piksel yang di ujung kiri sini, jadi warnanya putih. Berikutnya, piksel berikutnya nol lagi, berarti ini adalah nol ini mewakili piksel berikutnya di sini, warnanya masih putih. Nah, berikutnya lagi, lebih gelap nih, jadi abu-abu gelap, angkanya 7, makanya warnanya agak abu-abu. Semakin angkanya mendekati 16, akan semakin gelap. Berikutnya lagi angkanya adalah 15, ini sudah sangat gelap. Ini angka 15 ini mewakili piksel di sebelah sini, angka 15. Di bawahnya ternyata yang paling gelap adalah angka di bawahnya lagi, warnanya adalah, udah paling gelap nih, 16. Ini ya, diwakili oleh angka ini. Oh, nggak bisa mewarnai putih di situ, maaf, maaf. Hijau-hijau. Oke, okay. sorry ya. Ini adalah angka mewakili pixel itu. Jadi kalau teman-teman lihat semua gambar yang secara gampang oleh mata kita bisa dideteksi, oh ini angka dua nih gitu. Kalau kita pecah lagi, itu kita akan proses pixel per pixel. Itulah adalah itu adalah pemrosesan computer vision di machine learning. Semua gambar akan diubah menjadi pixel per pixel. Jadi gambar akan berubah menjadi matriks, yaitu kumpulan angka, dua dimensi, ada baris, ada kolom. Kita lanjut lagi. Itu adalah contohnya. Contoh ini teman-teman bisa lihat di... gimana mana ya? Nanti ada pembahasan berikutnya, tunggu ya. Pembahasan tentang pemrograman Python-nya. Contoh yang pertama adalah ini. Ada URL namanya MKSPI. Nah, dengan cara seperti ini, kita akan belajar tidak hanya tadi hitam putih, kita akan belajar beberapa matriks. Contohnya ini ada matriks ada matriks transpose dan yang lain sebagainya. Kita akan belajar sebuah gambar. Ini contohnya adalah gambar ini. Ini gambar logo dari pemrograman Python. Itu juga diubah menjadi sebuah matriks yang kita bisa operasikan. Ini adalah gambar yang tadi, gambar angka 2. Kadang kita bisa mengoperasikan matriks itu menjadi <tuh> Operasi misalnya, misalnya membalik membalik sebuah gambar gitu. Jadi membalik sebuah gambar itu sebetulnya adalah operasi matriks. Jadi semua yang berada di baris pertama akan ditukar menjadi baris terakhir dan lain sebagainya. Itu gambarnya akan berubah menjadi sesuai dengan matriksnya. Oke? Ada pertanyaan? Belum ada ya. Ini ada ada masukan dari teman-teman panitianya -teman, uh, dari teman-teman di Lo MDV ada GIF oh, ada ada produk digital dari Telkomsel nih buat pertanyaan eh, buat penanya. Jadi teman-teman silakan bertanya. Tidak ada pertanyaan yang salah tidak ada pertanyaan yang bodoh jadi uh, kalau teman-teman enggak bertanya maka teman-teman uh, malah bingung. Jadi lebih baik uh, mending bertanya sekarang daripada tersesat kemudian. Oke, okay. ada pertanyaan lagi. Apakah angka untuk warna hmm, itu mutlak? Oke, okay. jadi kita kembali lagi uh, membahas yang tadi ya. Uh, bahwa kita menggunakan angka-angka yang tadi ini. Dimulai dari angka ini hmm, Angka ini adalah bernilai 0 untuk yang putih, kemudian 16 untuk yang paling gelap. Nah, kadang teman-teman pernah juga misalnya dengar di pemrograman web, itu kita menggunakan kode warna RGB. Nah ini, ini ada kode warna RGB. Kalau kita lihat dari kode-kode warna ini, Nah, kita punya gambarannya bahwa putih atau hitam oh hitam itu digambarkan dengan 0 kode merahnya 0 kode hijaunya 0 kode birunya 0 putih digambarkan dengan kode merahnya 255 kode hijaunya 255, kode birunya 255. Jadi, kalau tadi pertanyaannya adalah, angka untuk warna itu apakah mutlak? Enggak mutlak sebetulnya, karena bergantung pengkodeannya. Kalau kita butuh yang warnanya, range-nya sangat luas, kita butuh, misalnya seperti di gambar ini, ada, 25, ada 256 jenis, jadi dari angka 0 sampai 255. Untuk untuk setiap kode warna. Rednya 256 warna. Greennya 256 jenis. Blue-nya ada 256 jenis. gitu Jadi kita butuh sebegitu banyaknya. Kalau tadi kebetulan hanya grayscale atau hitam putih. Kita menggunakan warnanya hanya 17. Dari 0 sampai 16 itu angkanya ada 17. Jadi angkanya nggak mutlak. ya Sebuah gambar itu eh, biasanya disusun oleh warna RGB. Jadi kalau nanti memproses eh, data yang berwarna, maka satu pixel itu diwakili oleh tiga angka, yaitu angka rednya, angka greennya, dan angka blue-nya. Jadi itu akan semakin rumit lagi karena kita akan menggunakan matriks tiga. Di mana satu dimensi mewakili red, satu dimensi mewakili green, dan satu dimensi mewakili blue gitu. Nah, tadi adalah contoh yang memang sangat-sangat disederhanakan hanya untuk pelajaran dasar mengenai machine learning. Itu. Semoga menjawab. Kalau masih belum menjawab, boleh tanya lagi, dilanjutkan lagi. Kalau ada pertanyaan lain, boleh di boleh melanjutkan boleh ditanyakan. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Kalau menggunakan sklearn yaitu scikit-learn bukan proses algoritma, apakah harus belajar program lagi ya, Kak? Soalnya saya ketahui bahwa scikit-learn dalam Python itu sudah menampung berbagai algoritma. Oke, pertanyaannya akan saya tampung dulu karena di uh, topik yang berikutnya kita akan membahas soal scikit-learn. Tapi gambaran dari, pertanyaan, eh, gambaran dari jawaban singkatnya adalah apakah... Uh, harus belajar tentang program. Tentu kalau harus belajar tentang pemrograman maksudnya, harus belajar karena scikit-learn itu ditulis dengan bahasa pemrograman Python. Jadi untuk cara pakainya tentu harus belajar pemrograman Python. Apakah kalau mau pakai scikit-learn harus belajar matematika juga? Iya tentu karena data yang akan kita masukkan ke dalam scikit-learn itu adalah data matriks. Jadi teman-teman harus belajar matriks juga. Jadi bukan berarti bahwa saya ini udah bisa memprogram Python nih, saya pasti sudah bisa machine learning, nggak perlu belajar matematika. enggak juga, karena uh, data yang akan kita masukkan ke dalam scikit-learn adalah data matriks. Sehingga kita butuh belajar matriks dulu. Misalnya nanti dia akan komplain gitu, bahwa shape-nya, bentuknya nggak cocok nih. Kita mau mengalihkan dua matriks, bentuknya nggak cocok. Oh, berarti ada peraturan perkalian matriks itu tadi seperti yang kita eksplorasi tadi. Kurang lebih gambarannya gitu. Nanti kita akan coba jelasin lagi. Oke. Okay. Kalau ada pertanyaan silakan langsung bertanya di chat. Lanjutkan lagi pembahasannya untuk uh, satu topik terakhir yaitu uh, satu topik terakhir di matematika yang sering dipakai untuk machine learning yaitu logaritma dan bilangan natural e. Logaritma itu adalah fungsi kebalikan dari eksponensial. Jadi, pakai contoh ya, biar gampang. Kalau saya bilang ada fungsi eksponensial untuk basis angka desimal, yaitu bilangan 10. 10 pangkat 3, yaitu adalah sebuah fungsi eksponensial, itu kita bisa gambarkan dengan 10 kali 10 kali 10. Sorry, ini harus dibesarin lagi. Tak kelihatan. 10, 10 pangkat 3 itu adalah suatu perhitungan eksponensial di mana 10 kali 10 kali 10 yaitu 1000. Kalau kita punya angka 1000, kita ingin mencari angka 3-nya. Ini adalah 10 pangkat berapa sih 1000 itu? Nah itu kita menggunakan log, yaitu logaritma. Jadi log 1000 di mana basisnya 10 itu hasilnya adalah angka 3. Jadi dia akan menghitung untuk kebalikannya. Ini adalah beberapa sifat dari logaritma, yaitu menyederhanakan kalkulasi. Jadi di dalam machine learning, karena kita memproses data yang jumlahnya banyak sekali, kita butuh menghemat komputasi, karena itu banyak. Dibandingkan perkara bagian yang jumlahnya sangat banyak, kita butuh menggunakan logaritma. Jadi, sebagai contoh, misalnya kita punya logaritma dengan basis bilangan b gitu ya, biar umum basisnya. Bingung? Kalau kita punya sebuah perkalian atau produk pada logaritma, itu misalnya seperti ini. Kalau kita punya x kali y, kalau kita operasikan dengan logaritma terhadap basis b, itu sama nilainya dengan logaritma dari x ditambah logaritma dari y. Jadi yang tadinya operasi x kali y, bayangkan operasi perkalian untuk nilai jutaan kali jutaan maka angkanya akan sangat besar. Itu diubah diubah dengan logaritma menjadi operasi pertambahan. Jadi kalau sesuatu yang angka besar ditambah angka besar itu tidak tidak terlalu besar. Sama halnya dengan pembagian. Jadi kalau pembagian itu X dibagi Y, kalau dilakukan logaritma terhadap basis B, hasilnya adalah logaritma X dikurangi logaritma Y. Jadi operasi pembagian itu sangat rumit. Kalau teman-teman melakukan pembagian angka yang, yang pecahan dengan desimal banyak, itu prosesnya sangat rumit dengan logaritma dia menjadi operasi pengurangan. Jadi sangat sederhana. Kemudian, eh, tadi membahas tentang basis. Basis yang sering digunakan dalam logaritma itu ada tiga. Yaitu basis yang pertama adalah basis dua, itu adalah binary. Kemudian basis sepuluh, yaitu desimal. Angka yang kita gunakan sehari-hari itu adalah angka desimal, basis sepuluh. Kemudian ada basis bilangan E. E ini dari bil sebutan bilangan natural atau Euler. Teman-teman bisa klik. Di situ ada linknya. Ada konstanta matematika Euler. Ini adalah logaritma alami atau natural. Angkanya sekitar 2,7. 2,71828 dan seterusnya. Kalau dari Wikipedia kita lihat seperti ini. Ini ada tiga warna, yang warna merah itu adalah logaritma terhadap basis 2, yang warna hijau adalah logaritma terhadap basis E, dan yang warna biru adalah logaritma terhadap basis 10. Yang sering dilakukan dalam operasi machine learning dan matematika adalah logaritma dengan menggunakan uh, uh, bilangan natural. Kalau kita lihat di sini, semua logaritma dari satu adalah hasilnya nol. Di sini ada satu titik, saya kasih gambar warna orange. Misalnya. Di sini ada satu buah titik. Kalau teman-teman lihat, semua logaritma dengan basis apapun, logaritma dari satu hasilnya adalah nol. Kemudian, kalau kita lihat lagi. Uh, ini adalah sebuah bilangan natural E itu ada di garis ini. Ini adalah bilangan natural E, nilainya 2,7. Logaritma dari E terhadap basis E nilainya adalah tepat di angka 1. Kalau logaritma dari angka 10, di basis 10, nilainya juga tepat satu Di sini garisnya lurus. Ini. Itu adalah cara membaca grafiknya Oke. Okay. Ya, ada pertanyaan lagi, ditunggu sebentar. Itu adalah beberapa uh, ciri khas dari logaritma. Contohnya ini yang tadi yang saya tempat bahas. Logaritma dari satu untuk basis apapun hasilnya adalah nol. Kemudian logaritma bilangan natural yang sering digunakan di bidang matematika dan pemrograman. Jadi banyak sekali di bidang matematika dan pemrograman itu, salah satunya adalah machine learning, yaitu penggabungan dari e, keilmuan matematika juga pemrograman, yaitu logaritma dengan bilangan natural. Jadi logaritma X terhadap bilangan natural E, kalau dituliskan adalah lon E, jadi teman-teman akan menjumpai uh, uh, fungsi yang lain yang tulisannya ln, lon, lon E itu artinya dia logaritma terhadap bilangan natural oke okay. lon E uh, ter, uh, nilai E untuk dioperasikan terhadap uh, logaritma bilangan natural E hasilnya adalah 1, oke okay. Lalu kenapa sih kita pusing-pusing membahas tentang logaritma dan bilangan natural? Nah, contohnya dalam machine learning ini dalam implementasi neural network kita akan menggunakan fungsi sigmoid sebagai fungsi aktivasi. Jadi di sini teman-teman nanti bisa klik apa itu fungsi aktivasi. Aku belum kasih ini. Di sini teman-teman bisa klik. Di Wikipedia ada penjelasan tentang fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini untuk e, e, sama seperti e, dia akan aktif e, setelah mencapai angka tertentu gitu. Jadi misalnya e, kalau kita di biner itu ada angka nol dan satu. Di kelistrikan itu ada nol dan satu. Kalau satu dia akan on, dia aktif dan sisanya dia akan nol. Dia baru aktif untuk e, angka tertentu itu adalah fungsi dari aktivasinya. Salah satu fungsi aktivasi yang sering digunakan adalah logistik log itu tadi kalau kita lihat fungsi sigmoid dengan logistik itu formulanya seperti ini. nggak usah terlalu dipikirkan karena ini hanya cuman sebuah gambaran bahwa satu dibagi dengan fungsi fungsi sigmoid untuk nilai x adalah satu dibagi, satu ditambah nilai natural E pangkat minus X. Nilai ini bisa diturunkan dengan logaritma, berubah menjadi nilai natural E pangkat X, dibagi nilai natural E pangkat X ditambah 1. Tuh. Jadi teman-teman bisa nanti pada saat belajar tentang neural network, kemudian ada nilai sigmoid, itu teman-teman sudah terbayang bahwa oh iya, dia membutuhkan sebuah fungsi logaritma dan nilai natural E. Ini adalah gambar sigmoidnya. Oke, Gambar sigmoid ini adalah akhir dari pembahasan tentang keahlian matematika yang digunakan sebagai dasar belajar machine learning. Kita akan lanjut ke kelas yang berikutnya, yang kedua, untuk sekitar 30 ke depan. Tapi sebelumnya aku akan menjawab pertanyaan dahulu. Jadi teman-teman, aku ulangi lagi. Ini adalah materi hari ini. Ya. Jadi bisa dilihat bahwa yang pertama, yang tadi baru saja kita bahas tentang keahlian matematika untuk mulai belajar mesin learning. URL-nya adalah bitlight/skill matematika. Kemudian yang akan kita bahas berikutnya adalah di e, keahlian pemrograman Python. Kita akan belajar tentang dasar-dasar Python, jadi tidak semuanya tapi yang inti-inti saja, yaitu ada di URL bitlight/skill python. Teman-teman bisa klik URL itu baca-baca sekilas. Kita akan bahas beberapa menit ke depan setelah saya menjawab pertanyaan Oke, okay, pertanyaan berikutnya adalah Saya masih newbie, sama saya juga Masalah pengolahan data Kayak penggunaan machine learning Dari beberapa pengalaman, banyak yang lebih menyarankan untuk menggunakan Python Menurut kakak bagaimana, apa sih keunggulan bahasa pemrograman di Python dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain Oke okay. Kita akan bahas itu di kelas yang berikutnya. Jadi, kita tunda dulu pembahasannya. Pertanyaan berikutnya, mekanisme kita dalam mengajari aplikasi machine learning untuk mengenali citra itu bagaimana? Apakah sesimpel berikut adalah beberapa dataset citra yang bermakna angka dua? Betul banget. Itu sudah betul. Jadi, ternyata memang sudah dipahami seperti itu. Artinya, mekanismenya, kita ajari dia dengan uh, soal dan kunci jawaban. Jadi anggaplah uh, sebuah sebuah aplikasi machine learning ini seperti anak, sekolah dasar, belajar, mau ujian. Mekanismenya adalah kita kasih soal, ini soalnya, kemudian ini adalah kunci jawabannya. Jadi ini adalah gambar angka 2, kunci jawabannya adalah angka 2. Dia akan mengkategorikan itu angka dua. Kemudian uh, berikutnya, kita kasih gambar lagi yang yang gambar lebih miring lagi, berbeda. Ini gambar miring-miring seperti ini. nih. Uh, kalau dilihat di layar, gambarnya lebih miring lagi. Uh, kita kasih kunci jawabannya adalah angka 2, dan seterusnya. Ini adalah gambar angka 3, kunci jawabannya adalah gambar angka 3, dan dan terus, dan terus. Gitu. Maka dari itu, untuk mengajari sebuah aplikasi machine learning, kita butuh data yang sangat banyak. Uh, kalau kita ingin menggunakan machine learning, nggak bisa. Kita punya data yang jumlahnya kayak cuma 10 gitu nggak bisa. Kita minimal mungkin butuh kayak seribu data, gitu. Beberapa klasifikasi, misalnya kayak uh, contohnya ini: dataset MNIS Dataset MNIS ini ada enam puluh ribu data latih dan sepuluh ribu data uji. Jadi, kalau 60 ribu data latih ini sudah ada 60 ribu gambar beserta jawabannya. Ada kunci jawabannya. Jadi, kalau kita kasih dia gambar angka satu, kita kasih kunci jawabannya satu. kita kasih angka dia gambar angka 2, jawabannya angka 2, dan seterusnya. Bayangkan bahwa dia dilatih dengan 60 ribu kali, itu baru bisa mencapai eh, akurasi sekitar 90-an persen. Jadi kalau, kalau angkanya kurang dari 60.000 yang kita latihkan, misalnya kita cuma pakai seribu angka, gitu, maka akurasinya akan menurun lagi. Jadi kalau bisa jadi kita suruh nebak dia angka, kalau dilihat dari gambar ya, kita suruh nebak dia angka 7, gitu, angka tujuh yang ada sabuknya ini. Kita suruh tebak dia angka tujuh ini, maka di situ dia akan bingung, tujuh ini mirip sama dua yang ada sabuknya ini. Nah, akurasi maka dengan semakin banyak kita latih, dia akan semakin pintar. Sama lah. Anak sekolah semakin banyak belajar, dia akan semakin pintar. Kurang lebih gambarannya gitu. Oke. Okay. Itu adalah pertanyaan yang ada. Silakan teman-teman yang mau bertanya sambil kita lanjut ke topik berikutnya. Topik berikutnya adalah tentang belajar Bahasa pemrograman untuk machine learning, teman-teman bisa lihat artikelnya. Ini adalah kalian pemrograman Python. Oke, okay. kalau teman-teman lihat, uh, oh ya, yeah. sebelum kita bahas. Uh, Buat teman-teman yang tertarik untuk belajar pemrograman Python selanjutnya setelah setelah kelas ini, karena kelas ini mungkin hanya cuma 30-40 menit aja membahas Python, sedangkan uh, pembahasannya akan panjang. Teman-teman boleh tanya apapun uh, terkait Python. Tidak ada pertanyaan yang salah, tidak ada pertanyaan yang lucu. Jadi, teman-teman uh, bisa bergabung di grup Telegram. Jadi, buat teman-teman uh, bisa install uh, aplikasi chat namanya Telegram kemudian bergabung dengan uh, grup uh, developer Python di Makassar. Tinggal dicari di uh, telegram namanya MKSPY. Oke, okay, kita lanjutkan. Yang akan kita pelajari uh, adalah sebagian uh, dari Python. Kita nggak akan belajar banyak konten, kita belajar sebagian, mungkin makan sedikit sekali. Kita uh, pelajari hmm, Berikut ini, yang pertama adalah tentang tipe data. Karena tipe data ini penting sekali buat teman-teman mengerti bagaimana Python bekerja, jadi ada dasar-dasar datanya seperti apa. Kemudian, kita akan belajar tentang pemrosesan kondisi. Jadi, kalau pemrosesan kondisi ini, teman-teman bisa memproses. Kalau kondisi begini, dia harus berlaku seperti apa, kondisi yang lain berlaku seperti apa, dan seterusnya. Kemudian, ada pengulangan. Kita membuat program karena sebetulnya kita adalah orang yang sangat mudah bosan. Jadi kalau kita disuruh melakukan hal yang sama berulang-ulang-ulang-ulang terkali akan sangat bosan karena itu kita membuat program. Karena itu ada bot di internet dan lain sebagainya. Yang dilakukan adalah proses mengulang. Diulang-ulang terus. Kemudian kita akan membahas cara menggunakan, memakai fungsi dan membuat fungsi atau prosedur. Kemudian kita akan menggunakan pustaka atau library dukungan, jadi kita akan pakai programnya orang, library yang sudah dibuat oleh orang, jadi kalau kita akan menggunakan machine learning kita nggak bisa tuh membuat sendiri karena akan sangat-sangat lama kita bisa pakai aplikasi yang sudah dibuat oleh orang, oke okay? dan yang terakhir kita akan menggunakan Google Colab untuk eksplorasi pemrograman Python, jadi buat teman-teman yang mau mengeksplor tentang pemrograman Python, nggak perlu install macam-macam bahkan di handphonenya pun bisa membuka Google Colab seperti ini. Ini adalah uh, Google Collaboratory, Google Colab sebutannya. Jadi teman-teman uh, bisa belajar tentang uh, array, uh, tentang uh, matriks tanpa menginstall apapun. Ini yang dibutuhkan hanya sebuah browser aja. Kemudian teman-teman tinggal run-run komen. -run Di sini kita bisa klik connect, dia akan menjalankan satu buah server, kemudian kita tinggal klik-klik saja. Semua prosesnya ada di servernya Google, kita cuma butuh browser. Jadi komputer yang dibutuhkan tidak butuh yang spesifikasi terlalu tinggi. Contohnya, ya ini kita bisa menjalankan program-program dengan cara tinggal melakukan run-run comment seperti ini. Oke, kita akan bahas itu nanti. Kembali lagi ke topiknya. Terkait dengan pertanyaan yang tadi. Ada banyak bahasa pemrograman yang memiliki dukungan pustaka machine learning, nggak hanya Python. Banyak sekali pemrograman di luar teman-teman. Kalau misalnya sudah pernah memprogram kayak C atau C ada juga dukungan terhadap bahasa pemrograman tersebut untuk machine learning. Tapi kenapa sih yang e, e, tren untuk pemrosesan machine learning misalnya? oleh teman-teman, tem, uh, oleh para periset atau researcher, para periset dan oleh para praktisi orang-orang yang membuat aplikasi machine learning itu yang yang ngetren adalah Python. Itu salah satunya adalah uh, Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dipelajari. Kebanyakan dari periset itu bukan programmer, mereka kebanyakan orang-orang yang ahli matematika atau, atau ahli statistika gitu, sehingga tidak sehari-hari mereka belajar program. Maka yang dicari oleh mereka untuk e, membuat kode programnya adalah bahasa pemrograman yang paling gampang. Salah satu salah satu yang paling gampang adalah Python. Bahasa pemrogramannya mudah dibaca. Ada pemrograman lain yang ngetrend, misalnya namanya R. R ini adalah bahasa pemrograman yang sering dipakai oleh statistician. Statistic, apa ya bahasa Indonesia saya orang-orang e, yang bekerja di bidang statistika. Nah, kalau teman-teman mau belajar R, itu kadang akan cukup bingung karena banyak dari latar-latar belakangnya itu semuanya adalah konsep statistika. Ada juga bahasa pemrograman baru namanya Julia. Ini juga mulai ngetrend untuk pemrosesan atau pemrograman machine learning. Tapi masih sampai sekarang yang paling favorit digunakan oleh peneliti dan praktisi adalah machine learning. Di sini teman-teman kalau cari konten belajar selain di grup, di grup biasanya kita selalu bilang di pin message-nya itu teman-teman bisa baca ada kelas-kelas, uh, um, uh, kalau teman-teman pengen belajar Python nih gimana, ada kelas-kelas pemrograman yang membahas Python. Salah Satu satunya ini ada di sekolah coding, ada, ada link-nya di sini, ada di uh, kelas online yang lain, misalnya di coding dan yang lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas sejumlah hal penting, tapi ada beberapa hal yang kita jadikan catatan. Pertama adalah kita sudah tidak lagi menggunakan Python versi 2, jadi yang di dalam kode ini adalah Python versi 3. Kalau teman-teman terinstall Python versi 2, teman-teman harus upgrade. Kemudian dalam contoh kode ini, jika baris awalnya dimulai dengan tanda pagar atau sharp, pagar, kayak hashtag itu, maka itu adalah baris komentar jadi sebetulnya tidak dieksekusi jadi di dalam kode kode di bawah ini banyak sekali saya berikan informasi komentar itu hanya informasi saja teman-teman tidak perlu eksekusi kodenya. kemudian yang paling penting adalah dalam memprograman Python yang paling penting adalah ketelitian teman-teman harus menggunakan indentasi indentasi itu adalah kayak jumlah spasi atau jumlah tab yang harus teliti. Jadi misalnya kode program itu um, harus lebih menjorok maju ke depan gitu. Nah itu digunakan indentasi. Oke, okay? kita akan mulai membahas tentang uh, Python karena uh, topik bahasanya cukup cukup banyak. Yang pertama adalah pembahasan tentang tipe data. Jadi teman-teman uh, tentu pernah belajar tipe data seperti angka. Angka itu ada ada integer. Jadi angka bilangan bulat itu kita gunakan integer. Ada bilangan pecahan kita bisa bilangnya float atau double. Kemudian kita akan memproses juga teks dalam pemrograman Python teks itu disebut dengan string atau str. Kemudian kita akan memproses boolean. Boolean ini tipe yang isinya cuma dua. Kalau nggak true ya false cuma itu. Kemudian kita akan membahas sejumlah tipe lain yang tidak kalah penting. Ini adalah tipe-tipe yang terkait dengan machine learning. Jadi teman-teman seharusnya menguasai tipe ini agar nanti dalam pemrograman untuk machine learningnya lebih lancar. Tipe yang pertama adalah list. Tipe ini dalam pemrograman yang lain disebut dengan array, tapi di Python dia menggunakan list. Teman-teman kalau pernah tahu array di pemrograman yang lain, tipe array itu tipenya biasanya sama semua. Jadi misalnya kalau satu berisi integer, maka semuanya berisi integer. Satu berisi karakter, semuanya berisi karakter kayak gitu. Nah, di dalam list ini bisa berisi kumpulan tipe-tipe bermacam-macam atau tipe list itu sendiri. Kita akan langsung menggunakan contoh saja. Tipe list di dalam bahasa pemrograman Python, dia menggunakan kurung kotak penulisannya. Dalam bahasa Inggrisnya, teman-teman bisa lihat namanya square brackets atau brackets saja itu artinya kurung kotak. Kita punya daftar list atau daftar buah-buahan, gitu, teks yang nama buah-buahan. Kita menulisnya sebagai kurung kotak. Kemudian kalau dia sebuah teks atau string, kita menulisnya dengan tanda kutip. Jadi ada apel, belimbing, dan seterusnya. Itu adalah e, daftar buah-buahan. Oke, okay. Nama yang di sebelah kiri e, tanda sama dengan, ini tanda sama dengannya. Yang di sebelah kiri tanda sama dengan ini adalah nama variabelnya. Dia adalah penyimpan. Jadi ini adalah sebuah list yang disimpan ke dalam variabel namanya daftar buah. Kemudian kita punya daftar nomor anggota. Jadi kalau teman-teman bisa punya nomor KTP, nomor apapun, nomor anggota. Itu isinya angka, jadi kalau kita masukkan ke dalam sebuah daftar, dia daftar yang isinya angka semua. Oke, mudah dimengerti kan? Kemudian adalah daftar kehadiran. Kalau teman-teman mengikuti sebuah kelas di kampus, sekarang musimnya kelas online, nah, masih musim nggak tuh, di absen, Jadi, dilakukan presensi, daftar atau tidak, hadir atau tidak hadir. Jadi, opsinya ada dua, hanya hadir dan tidak hadir. Nah, itu kita gambarkan dengan tipe data list yang berisi boolean. Boolean ini tipenya hanya true, misalnya true menggambarkan kehadiran, dan false menggambarkan absen ketidakhadiran. Oke. Okay. Kalau kita cetak ke layar, kita bisa tulis bahwa daftar buah-buahan kemudian ada tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal ini akan digunakan digantikan oleh apapun yang dituliskan dalam sebuah format. Oke. Okay. Format ini akan melakukan join. Join itu menambah-nambahkan Gabung, menggabung-gabungkan, join namanya. Jadi, ini adalah daftar buah digabung-gabungkan dengan tanda koma. Ini tanda koma dan spasi, maka apel, koma spasi, belimbing, koma spasi, cempedak, koma spasi, dan seterusnya. Jadi, cukup gampang ya. Ini teman-teman bisa uh, lakukan uh, di sebuah Google Colab juga kode-kodenya bisa di copy paste ke situ untuk latihan. Jadi pemrograman kalau kita cuma dengerin doang kita nggak akan paham. Jadi teman-teman harus coba sendiri. Jadi kalau ini kita sampai dengan bagian bawah buah-buahan, kemudian kita bisa paste ke sebuah Google Colab seperti ini kita run. Apa yang muncul? sama kodenya adalah buah-buahan titik dua nah ini adalah buah-buahan titik dua kemudian angka di belakangnya yang kurung kurawal ini digantikan dengan yang kurung kurawal ini digantikan dengan apa yang ada di dalam format ada apel belimbing dan seterusnya ya teman-teman bisa coba sendiri kodenya kemudian kita lanjut lagi daftar bisa jadi bentuknya lebih kompleks. List itu bisa lebih kompleks. Kalau yang di atas ini adalah list sederhana, berisi hanya tipe-tipe yang sama. Kalau lebih kompleks, tipenya bisa campur-campur. Ini adalah tipe teks, campur dengan tipe integer, campur dengan tipe double, dan seterusnya. Campur dengan tipe boolean, campur dengan tipe list. Jadi dia bisa tipenya campur-campur. Itu adalah tipe list. Teman-teman, nanti di dalam uh, Mengelola data yang sangat banyak pasti akan ber... <coughs> pasti akan menggunakan tipe data uh, list ini. Berikutnya kita punya tipe data yang lain, namanya adalah Dictionary. Dictionary ini adalah tipe kata kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan sebagai kamus Dictionary. Karena dia berisi daftar kata yang unik yang disebut sebagai kunci, kata kuncinya unik. Kemudian, juga punya nilai. Jadi, kalau teman-teman lihat dictionary, itu ada key, ada value, ada kata kunci, ada sebuah nilai. Oke, okay. dictionary menggunakan notasi kurung kurawal. Jadi, kalau teman-teman akan membuat sebuah dictionary, teman-teman akan menggunakan kurung kurawal. Dalam bahasa Inggris, kita sebutnya dengan curly brackets atau brace. Di bahasa pemrograman yang lain, dictionary ini dikenal juga dengan istilah map atau hash map. Jadi intinya adalah sebuah kamus yang berisi kata kunci dan nilai. Kita akan masuk ke bagian contoh. Di sini adalah beberapa kata, misalnya ada kamus kata. Dalam implementasi machine learning untuk pemprosesan teks, kita akan sering sekali menggunakan Tipe data seperti ini, gimana kita akan mencari tahu dalam sebuah paragraf atau ini dalam sebuah halaman berapa jumlah kemunculan kata antara itu? Misalnya, jadi ada kata antara muncul lima kali, kita menyimpannya sebagai dictionary. Kata berarti muncul tiga kali, kata cerita muncul dua kali, kata di muncul tujuh kali. Misalnya seperti itu nah kita simpan ini semua dalam sebuah kamus atau dictionary kemudian dalam sebuah aplikasi kayak misalnya pemrograman web atau pemrograman backend, kita akan menggunakan dictionary untuk apa misalnya untuk ID pengguna jadi ada kamus pengguna dictionary pengguna user dictionary ada key satu itu nama penggunanya adalah Andi. Misalnya, Key Dua jadi ID dengan user dengan ID Dua, namanya adalah Budi. User dengan ID Tiga, namanya adalah Cica, dan seterusnya. ABCD, dan seterusnya. Oke. Kalau kita ingin mencetak sebuah dictionary, caranya adalah. Pengguna dengan ID satu adalah sesuatu. Ini adalah kurung kurawalnya. Ini akan digantikan dengan format, sama seperti sebelumnya. Format ini kita menggunakan dictionary kamus pengguna. Di sini kita akan menggunakan angka satu sebagai kinya. Di sini angka satu tadi kita lihat di atas, kalau kinya satu, dia akan dipanggil value-nya adalah andi. Jadi kalau print ini kita jalankan, dia harusnya muncul. Pengguna dengan ID satu adalah, kita copy lagi, kita tambahkan kode, paste lagi, kita run. Untuk teman-teman yang baru belajar, saya tidak menyarankan untuk menggunakan copy paste. Karena apa yang teman-teman ketik itu melatih diri teman-teman untuk memahami bahwa, oh iya, kalau dictionary itu kurung kurawal gitu. Nah, kalau teman-teman hanya copy paste, teman-teman sama sekali tidak mengingat bahwa eh uh, dictionary itu menggunakan kurung kurawal dan list itu menggunakan kurung kotak kayak gitu. Kalau teman-teman ketik sendiri, teman-teman akan uh, begitu mau memasukkan data uh, harus menghafal bahwa oh, dictionary itu apa ya? Kurung apa ya? Kurung kurawal atau kurung biasa. Nah, jadi teman-teman sambil menghafal sambil mengetik. Cuman e, karena di kelas ini e, waktunya terbatas, saya yang pakai copy paste. Oke, di situ terlihat bahwa pengguna dengan ID1, di sini kita lihat dari kamusnya, kita masukkan key-nya adalah 1. Di sini kalau dilihat, kamus pengguna dengan key-1 adalah Andi, maka muncul value-nya adalah Andi. Itu adalah pemanggilan key value. Itu adalah tentang membahas tipe namanya dictionary. Okay. pembahasan tentang tipe selesai. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung di bagian pertanyaan. Berikutnya kita akan membahas sebuah kondisi. Jadi dalam pemrograman kita pasti banget menggunakan kondisi. Contohnya sehari-hari menggunakan kondisi nih. Kita memilih hari ini mau pakai baju apa ya? Baju A atau baju B itu sebuah kondisi. Nah. Kita punya kondisi dengan satu kondisi saja, nih. Kita mengecek, menyeleksi itu ada satu kondisi. Jadi, misalnya gini, teman-teman melakukan pencarian, apakah sebuah, uh, uh, sebuah data yang dicari itu ketemu atau tidak. Ketemu, gitu. kita bisa mengecek dengan menggunakan if. Jadi, kalau dicek if, uh, kita mengecek kondisinya ketemu atau tidak. Kalau kondisinya itu sebuah boolean true, ketemu, maka dia akan masuk ke dalam bagian if ini. Maka infonya diisikan dengan data, data yang dicari berhasil ditemukan. Itu adalah satu kondisi saja, hanya if. Tapi seringkali kita itu butuh menggunakan dua kondisi nih. Misalnya kita mencari satu bilangan tuh genap atau ganjil. Ditemukan atau tidak ditemukan itu adalah dua kondisi. Jadi, kita butuh selain if, kita juga butuh menuliskan else. Jadi, kondisinya, kalau pencarian ditemukan, maka tulis ke dalam info data yang dicari berhasil ditemukan. Kondisi yang lain, else, yaitu kondisi yang lain, data yang dicari tidak ada. Jadi, teman-teman, kalau mencari dua kondisi, maka uh, selain if, ada else. oke okay? Kita juga punya kondisi yang lebih dari dua. Dalam kondisi sehari-hari, kita itu uh, uh, bukan hanya uh, punya kondisi dua. Kalau kondisi dua dalam machine learning, kita sebutnya kayak uh, uh, klasifikasi dua macam, atau binary classification. Misalnya, kita mengklasifikasikan anjing atau kucing. Itu klasifikasi dua macam. Tapi teman-teman kadang punya kondisi lebih banyak nih. Dalam sebuah gambar, teman-teman harus melihat ada anjing, ada kucing, ada panda, ada ada rusa, ada sapi, nah ada macam-macam. Nah, disitulah teman-teman bisa punya kondisinya berbagai berbagai macam. Nah, misalnya ini ada contoh jadi selain if dan else ada juga yang namanya dalam bahasa pemrograman yang lain ditulisnya else if dalam bahasa pemrograman Python ditulisnya sebagai elif if satu kondisi ini misalnya dalam uh, ba, uh, dalam uh, pemrosesan pe, pe, machine learning teman-teman banyak sekali ini di kampus-kampus yang memproses machine learningnya itu adalah pemrosesan sentimen. Jadi sentimen analisis, misalnya di Twitter nih, orang ini ngomong, ah itu dia sentimennya positif, mendukung, suportif, atau sentimennya negatif nih, dia uh, netizen ini julid, netizen ini uh, uh, emosi, atau semacam itu. Jadi kalau kita punya sebuah produk, kita bisa menganalisis sentimen. Nah ini kita bisa juga menganalisis sentimen dari sebuah rating, misalnya orang yang kasih rating bintang 5 nih, Bintang 5 itu sebetulnya menggambarkan sentimen positif. Kalau bintang 3 atau bintang 4 menggambarkan rating 3 atau 4 menggambarkan sentimen netral. Atau kita pengennya bisa diatur, dua. kalau mau masuk netral juga bisa dimasukkan ke dalam else. Nah ini adalah kondisi tiga macam, ada sentimen negatif, ada sentimen positif, dan ada sentimen netral. Nah, bergantung nih rating teman-teman mau pakai bintang satu itu masuk ratingnya negatif. Bintang 2 masuk ratingnya negatif. Maka kita menggunakan if seperti ini. Teman-teman tadi sudah tahu cara menggunakan list, maka ini adalah rating in, ini itu berada di dalam list ini enggak. Kalau ratingnya satu berarti berada di dalam list yang mengembalikan true. Kalau ratingnya dua dia mengembalikan true. Kalau ratingnya 5, dia tidak mengembalikan true di sini. Jadi dia akan masuk ke pengecekan berikutnya. Ada elif. Elif ini adalah pengecekan rating berikutnya. Misalnya ratingnya sama dengan 5. Kalau 5, sentimennya positif. Oke, berikutnya lagi. Kalau bukan satu, bukan dua, bukan 5, berarti sisanya, misalnya ratingnya ada ada lima macam rating. Atau ada 3, empat, 5. Berarti sisanya adalah 3 sama 4 masuk sentimennya netral istilah kita menggunakan kondisi ada tiga macam. Kondisi sentimen negatif, positif, dan netral. Kita sudah belajar tentang sintaks if, sintaks elif, sintaks else. Oke, okay, saya lanjut lagi. Tidak ada pertanyaan. Jadi dalam memproses data, kita tentu akan memproses data berulang-ulang. Proses ini biasanya akan pada data yang Bentuknya sequence urutan atau data-data tertentu yang bisa diiterasi. Data yang tipenya sequence itu bisa macam-macam. Contohnya string sebuah teks itu adalah urutan dari teks. Eh, sorry, urutan dari karakter, misalnya nama saya Oon. Oon itu adalah urutan dari karakter O, karakter O, dan karakter N. Makanya, kita bisa melakukan iterasi terhadap sebuah teks. Contoh tipe yang lain, list teman-teman tadi sudah belajar list di atas kita sudah mengiterasi list, bisa juga. Ada tipe yang lain namanya tuple, ada tipe dictionary, itu juga semuanya bisa dilakukan iterasi. Contoh, <tuh> buat teman-teman yang memproses data machine learning untuk teks, jadi uh, salah satu prosesnya adalah memecah sebuah paragraf menjadi kalimat. Nah, biasanya sebuah paragraf dipecah menjadi kalimat kalau menggunakan punctuation, punctuation ini tanda baca nih kita bisa punya tanda baca titik artinya satu kalimat itu sudah selesai untuk pindah ke berikutnya itu kita pecah dengan titik kadang kita nggak harus sebuah titik kadang kita menggunakan tanda tanya kadang kita menggunakan tanda seru dan seterusnya kadang di twitter kita punctuation yang lebih beragam ada yang emoji kayak titik dua tutup kurung, artinya senyum gitu Nah, itu kita menggunakan punctuation itu. Nah, di Python kita bisa menggunakan punctuation, jenisnya ada banyak punctuation itu. Kita bisa melakukan iterasi punctuation -nya. Jadi kita akan mencetak punctuation-nya satu baris per baris. Satu karakter akan dicetak ke bawah, bisa tanda seru, kemudian tanda kutip, dan seterusnya. Seperti biasa, teman-teman bisa coba di Google Colab nya teman-teman coba di Google Colab seperti ini kemudian teman-teman run. Tuh. Kalau kita print punctuation-nya dia akan ke samping. Kalau kita cetak baris per baris ini kita melakukan pengulangan per hurufnya. Ini ada satu pertama adalah tanda seru, kedua adalah tanda kutip dan seterusnya ke bawah. Itu adalah kita mencetak pengulangan Baris per baris, contohnya begitu. Oke, okay. kita lanjut lagi. Kalau kita punya sebuah tipe dictionary, tadi sudah belajar tipe dictionary di atas. Ini adalah kamus pengguna dari data yang di atas. Kita punya key dan value. Tadi sudah paham bahwa dictionary itu adalah key dan value, maka dictionary ini salah. Teman-teman, kodenya salah. Kita coba edit empat, oke. Okay. Kodenya salah karena apa? Karena kita butuh mengiterasi dari variabel yang namanya kamus pengguna. Oke, okay. sudah saya simpan. Teman-teman bisa refresh. Ini adalah kamus pengguna. Oke, teman-teman bisa copy ke Google Collab seperti biasa, di paste, seperti ini. Oke, jadi kita punya K dan V, key dan value. Kalau dari kamus pengguna tersebut yang ada di atas, key-nya yaitu ID. Ini adalah yang pertama, ID diisi angka 1 karena key-nya 1. Kemudian value-nya adalah nama, karena ini value-nya adalah nama. Jadi K dan V, K dan V, K dan V, seterusnya. Satu berisi Andi, dua berisi Budi, dan seterusnya. Itu adalah cara melakukan pengulangan untuk sebuah dictionary. Mekanisme ini akan banyak-banyak sekali dipakai di uh, machine learning. Jadi teman-teman uh, harus paham uh, untuk sebelum menggunakan uh, pemrograman machine learning. Oke, okay. pengulangan bisa menggunakan sintaks for, juga kita bisa melakukan pengulangan dengan kondisi. Jadi contohnya dengan menggunakan while. Sintaks while ini dia akan melakukan pengecekan, jadi pertama dia cek nih, dia cek uh, variabel belum ketemu ini tipenya apa, datanya apa, sorry bukan tipenya dia akan tipenya bolehan datanya adalah true jadi selama belum ketemu dia akan terus mengulang terus jadi di sini berikutnya di dalam proses pengulangannya ada sebuah fungsi lain anggaplah ini fungsi tertentu namanya adalah sebuah fungsi pencarian jadi kalau teman-teman melakukan pencarian hasilnya disimpan di variabel hasil teman-teman lihat bahwa dari Dari indentasi while ini. Indentasi while ini, di garis ini, ini while. Kalau teman-teman lihat, di dalam pemrosesan ini ada indentasi atau maju. Biasanya digunakan empat spasi. Jadi hasil ini di sini adalah empat spasi. Jadi dari while, dia maju empat spasi. Gitu. Oke, okay, itu hasil dicek dulu. Kalau hasilnya sebuah sesuai harapan, ini salah lagi kodenya. Maafkan kodenya belum dites. Asal copy paste, kodenya salah. Silahkan di-save, di-refresh. Ya. Yeah. Nggak ada. Oh iya. Yeah. Buat teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditulis di chat ya, jangan lupa. Di sini tadi salah tulis, kalau hasilnya dicek, apakah hasilnya sudah sesuai harapan? Kalau hasilnya sesuai harapan, maka belum ketemunya diisi false. Sehingga kita tidak mengulang lagi kodenya. Jadi kode ini akan diulang terus selama belum ketemu. Kalau belum ketemunya diisi false... Jadi, dia sudah ketemu. Dia tidak, lang, tidak lagi mengulang kode ini. Oke? Okay. Tidak ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan langsung di-chat. Saya lanjut lagi menggunakan dan membuat sebuah fungsi atau prosedur. Dari tadi di atas, kita sudah belajar tentang menggunakan fungsi print. Ini adalah sebuah uh, prosedur atau fungsi uh, print. Kalau teman-teman uh, lihat, apa sih bedanya fungsi sama prosedur? Kalau prosedur itu dia tidak mengembalikan nilai Nanti kita bahas di bagian yang lebih di bawah Kalau fungsi dia mengembalikan nilai Kita bisa juga menggunakan fungsi-fungsi lain Misalnya fungsi matematika nih. Tadi kita sudah membahas tentang logaritma Kalau kita mengimplementasi sendiri akan sangat-sangat rumit Jadi kita butuh saja memanggil fungsi logaritma sebagai contoh, kita akan menggunakan kode program seperti ini. Ini adalah dari modul matematika, kita mengimport fungsi-fungsi logaritma, square root, ini akar kuadrat. Kemudian kita juga mengimport konstanta. Jadi kalau kita tulis di sini log 1 adalah, di sini kita tulis log, fungsi log, itu kita bisa pakai, makanya kita masukkan satu. Kita masukkan basisnya. Kalau kita mau basis desimal, kita tulis di sini basisnya. 10. Itu adalah log satu. Seperti tadi, kita sudah pelajari bahwa log untuk semua basis, log satu nilainya adalah nol. Oke, berikutnya kita men ngecek, mencari log e. Jadi, log e sering juga disebut dengan long. Adalah satu log dari e, hasilnya satu. Oke, kita mau nih menghitung akar. Oh ya, ada yang kelewat. Sorry, di sini kita bisa menggunakan e. Kalau teman-teman cek di atas bahwa e itu adalah sebuah konstanta yang disediakan oleh modul matematika. Jadi, kalau teman-teman cari mana tidak ada variabel e gitu. Nah, ini kita menggunakan sebuah konstanta dari sebuah modul di sini. Kita menggunakan modul e. Kemudian, kita juga bisa menggunakan fungsi-fungsi yang lain, contohnya akar kuadrat. Akar kuadrat dari 9, dia akan menghasilkan akar 3. Oke, okay. kita lanjut lagi. Berikutnya, kalau tadi kita menggunakan istilah from math, import log, kita juga bisa hanya menuliskan import math saja. Kita akan menggunakan ini untuk misalnya kondisi di mana menghindari proses saling dari dua modul. Kita menggunakan fungsi-fungsi ini. Misalnya kita mengimport matematika, kemudian kita butuh konstanta pi 3,14 sekian-sekian. gitu. Kalau kita mau menghitung luas lingkaran kita bisa menuliskan math.pi itu artinya sebuah konstanta pi dari modul matematika. Pi kali jari-jari akan menghasilkan uh, luas dari lingkaran. Kalau kita uh, uh, menghapal angka pi, tentu uh, angkanya cuma 3,14. 3,14 berapa kita nggak hafal. Tapi dengan menggunakan konstanta pi, kita bisa uh, Sebetulnya 3,14 ini ekornya masih panjang lagi. Maka dari itu mat.pi ini akan menghasilkan 3,14.159 dan seterusnya. Oke, Kalau kita menghitung luas lingkaran tersebut dan kita berulang-ulang terus, misalnya kita ulangi tiga kali, maka kita akan bosan. Maka biar tidak bosan, kita buat sebuah fungsi. Caranya gimana? Cara membuat fungsi di dalam bahasa pemrograman Python itu dengan menggunakan sintaks namanya def. Kalau kita menggunakan def, kita akan mendefinisikan sebuah fungsi. Nah, ini kita akan membuat sebuah fungsi yang mencetak ke layar luas lingkaran. Kalau kita punya sebuah angka jari-jari, itu artinya kita masukkan ke dalam fungsi tersebut sebuah variabel jari-jari yang diisi angka. Misalnya. Ini adalah fungsi yang akan mencetak ke layar persis dari fungsi yang sebelumnya, saya copy paste aja. Pemanggilannya seperti ini. Cetak layar luas lingkaran 10, maka jari-jari akan diisi angka 10. Maka yang akan tercetak adalah lingkaran dengan jari-jari 10, luasnya 3,14,159, dan seterusnya. Oke. Fungsi yang sama kita tinggal pakai lagi. Kita ubah saja masukannya Tadi 10 Kita ubah masuknya menjadi 100 Maka dia akan mencetak ke layar uh, Luasnya Luas lingkaran Lingkaran dengan jari-jari 100 Luasnya 3, 1, 4, 1, 5, 9, dan seterusnya Jadi kita tinggal Panggil-panggil uh, Fungsinya tanpa harus tulis ulang Fungsi-fungsinya Oke okay? adalah fungsi dan prosedur. Kita sudah belajar membuat fungsi dan prosedur sendiri. Tapi sebelumnya kita hanya mencetak ke layar. Kemudian bagaimana agar fungsi tersebut, eh, bagaimana agar dari prosedur tersebut kita ubah menjadi fungsi. Kita akan menggunakan sintaks namanya return. Jadi kalau kita mau mengembalikan sebuah fungsi, kita akan eh, memanggil return return satu buah variabel. Contohnya, ini adalah sebuah variabel luas 10 kali 20. Kita memanggil sebuah fungsi luas persegi panjang. Kemudian kita panggil luas persegi panjang dengan panjang 10 lebar 20. Maka luasnya adalah panjang kali lebar. Jadi kalau teman-teman butuh menghitung luas persegi. Teman-teman, gitu. tadi ada ada luas tanah algoritma, data set untuk penjualan tanah. Pakai luas tanah dan seterusnya. Luas tanah 10 dua 20 adalah, teman-teman langsung bisa panggil hasil luas persegi panjang. Ini ada yang bertanya, belum ada min. Min itu apa ya? Fungsi minimum maksudnya. Boleh di... Chat lagi ya maksudnya min apa ya sambil saya menunggu pertanyaan saya akan lanjut lagi saya akan lanjut, lanjut. kalau tadi kita sudah menggunakan sebuah fungsi-fungsi yang sudah bawaan kita juga bisa menginstal sebuah uh, library atau pustaka jadi tadi sudah ada pertanyaan namanya uh, uh, pustaka namanya scikit learn atau sclearn Gimana sih kita bisa menggunakan library machine learning tanpa harus kita buat semuanya dari awal? Dan caranya adalah dengan menggunakan pustaka yang sudah ada dibuat oleh orang lain. Misalnya, kita akan menginstal satu pustaka dengan sebuah package manager. Nama package managernya adalah PIP. Kita bisa menggunakan PIP ini, misalnya untuk mengecek paket apa saja yang sudah terinstall, ter kita mengeceknya dengan pip list atau PIP freeze kalau teman-teman di Windows dari command prompt, ya, dari C ini PIP freeze atau PIP list, list atau freeze sama saja teman-teman di Linux atau di Mac, PIP list atau freeze sama saja oke kalau kita mau menginstall, sintaks-sintaksnya ada 3 kalau kita mau menginstall, kita cukup ketik PIP install nama library-nya, misalnya kita mau install library scikit-learn, maka PIP install scikit-learn kalau kita sudah punya satu paket misalnya nama paketnya pandas kita sudah punya, kita mau upgrade nih ke versi yang lebih baru maka PIP install minus minus upgrade kalau sudah nggak dipakai lagi paketnya kita bisa uninstall kebalikannya install, tinggal ketik uninstall, PIP uninstall oke, okay? teman-teman bisa pakai paket-paket di bawah ini untuk memprogram machine learning, yang pertama adalah paket numpy jadi untuk uh, paket uh, numerik Python, paket NumPy ini kalau di dia biasanya hmm, uh, ada dependensinya juga ke beberapa paket yang lain. Oke, okay. uh, kalau tadi kita sudah belajar tentang aljabar linear, kita nggak perlu mengimplementasi masing-masing kodenya. Jadi misalnya kita mau mengalihkan matriks, kita nggak perlu membuat sebuah program untuk mengalihkan matriks. Karena di dalam NumPy sudah ada program untuk mengalihkan matriks. Dan pemrosesannya juga sangat-sangat efisien. Di NumPy, kita bukan lagi menggunakan list, kita menggunakan namanya array. Atau ND array, N Dimension Array. Jadi dengan N Dimension Array, kita bisa membuat sebuah faktor, yaitu dimensi 1 atau matriks yaitu dimensi dua atau skalar dimensi atau matriks dimensi tiga skalar itu uh, sorry uh, tensor itu untuk dimensi yang lebih tinggi jadi kita bisa uh, punya empat dimensi 5 dimensi dan seterusnya jadi uh, dalam dunia kita sehari-hari kita uh, paling terbatas hanya tiga dimensi tapi dengan perhitungan kalkulasi matematika di aljabar linear kita tidak terbatas dimensinya kita bisa menggunakan uh, library namanya NumPy. Ini adalah sebuah contoh untuk perkalian matriks. Tadi teman-teman sudah mengalihkan sebuah matriks. Saya punya matriks M, itu isinya 1, 2, 3, 6, 7, 8. Saya punya matriks identitas untuk tiga baris, tiga kolom. Matriks identitas itu isinya angka satu pada diagonalnya seperti ini. Kalau kita ingin kalikan kedua matriks tersebut, jadi M dikali dengan I dikalikan dengan op, menggunakan operasi perkalian dot. Jadi kita menggunakan nampai dot M sama I. Maka M sama I akan dioperasikan perkaliannya. Kita nggak perlu membuat fungsi perkalian dot. Kita langsung tiba-tiba punya sebuah matriks baru. Kalau teman-teman bertanya tadi, Penting nggak sih belajar matematika? Ya penting karena teman-teman nggak akan bisa tahu kenapa operasi dot ini menghasilkan uh, matriks berbentuk 2,3 dari perkalian matriks 2,3 dengan 3,3. Jadi yang satu matriksnya 2,3, satu matriksnya 3,3, kemudian hasilnya adalah matriks 2,3. Teman-teman nggak belajar tentang aljabar linear, teman-teman akan bingung mengenai hal itu. Oke. Okay? Di bawah dari bagian kode ini ada belajar NumPy yang pernah uh, diadakan di kelasnya uh, MKSPI, kelas uh, Komunitas Developer Python. Teman-teman bisa klik langsung, ini adalah kelas uh, pengenalan NumPy. Teman-teman bisa belajar tentang vektor, tentang matriks, matriks identitas, dan seterusnya. Kemudian lanjut lagi, ada pandas. Jadi, teman-teman untuk belajar Machine learning, teman-teman butuh sebuah pustaka yang untuk menganalisis data dan melakukan manipulasi secara efisien. Kalau teman-teman mungkin pernah belajar tentang Google Sheet atau Microsoft Excel, maka teman-teman bisa juga menganalisis dengan data itu. Sayangnya, kayak Microsoft Excel itu terbatas jumlah barisnya, Berapa ya? 1 juta atau 65.000 ribu ya. Di versi tertentu tahun berapa itu hanya lima ribu batasan barisnya. Di versi tertentu kayaknya bisa mencapai satu juta. Saya lupa angkanya. Tapi tentunya kita akan punya data machine learning dengan jumlah yang lebih banyak. Karena itu kita nggak bisa lagi pakai Google Sheet atau uh, Microsoft Excel. Kita butuh menggunakan uh, uh, pustaka yang lebih efisien yaitu Pandas contohnya. Oke. Okay? Ini adalah poin yang terakhir, yaitu uh, tentang scikit-learn dan PyTorch dan TensorFlow. Ini adalah pustaka untuk machine learning. Jadi teman-teman kalau tertarik membahas machine learning, teman-teman bisa menggunakan salah satu dari tiga pustaka ini. Scikit-learn itu pustaka yang biasanya dipakai untuk uh, machine learning berbasis statistika, dan banyak sekali algoritma algoritma machine learning di situ kalau teman-teman lihat di uh, contoh Google Colab ini ada di linknya ada di bawah kalau teman-teman lihat di situ ada pembahasan tentang scikit-learn itu dia algoritmanya ada segini banyak jadi ada SPC ini uh, untuk uh, biasanya untuk SPM apa ya uh, pemrosesan vektor SVD vektor support vektor machine namanya ada yang k ada yang naif bias ada banyak sekali algoritma algoritma di scikit-learn teman-teman tinggal pakai library-nya jadi sudah ada yang mengimplementasikan dengan sangat efisien. Kemudian dua, dua library yang lainnya adalah PyTorch dan TensorFlow adalah library untuk belajar machine learning dengan memproses machine learning dengan menggunakan neural network. Kalau teman-teman pahami di sini ada sebelum tahun 2010 itu machine learning kebanyakan diproses secara statistik. Tapi setelah tahun 2010 di mana komputasi sudah sangat-sangat cepat, Server-server sudah sangat cepat, komputasi paralel sudah sangat mudah, maka pemrosesannya sudah menggunakan neural network. Di situ ada dua library, PyTorch dan TensorFlow. PyTorch dibuat oleh Facebook, TensorFlow dibuat oleh Google. Kalau teman-teman ingin tahu daftar kecanggihan atau state of the art dari machine learning, teman-teman bisa klik di sini di artikelnya juga sudah ada. Ada pemrosesan macam-macam sekali, jadi pemrosesan untuk computer vision. Teman-teman, bisa berapa canggih sebetulnya machine learning untuk computer vision? Sudah sangat-sangat canggih karena, misalnya, ada mobil autonomous, mobil yang bisa jalan sendiri. Itu semuanya pakai computer vision. Kalau nggak canggih, tentu mobilnya akan menabrak. Kemudian ada pemrosesan language processing, jadi pemrosesan bahasa alami, bahasa natural, misalnya. Google Translate, teman-teman sering pakai Google Translate. Seberapa canggih, yaitu semuanya produk dari Natural Language Processing. Kemudian di dunia medis, jadi kalau orang biasa melihat data hasil X-ray, mesin learning juga bisa kita fit dengan data X-ray. Sudah ada data setnya di internet yang punya dataset set X-ray. Dia bisa untuk mengecek misalnya yang mengalami sakit paru-paru itu seperti apa, kita train semua data setnya sudah ada. Jadi banyak banget kecanggihan-kecanggihan uh, machine learning yang teman-teman bisa lihat dari state of the art. Oke, okay? itu adalah topik terakhir dari pembahasan saya hari ini. Uh, dari saya sudah selesai. Kalau boleh minta waktu 10 menit uh, untuk tanya jawab silakan kalau ada dari teman-teman yang mau bertanya. Saya tunggu di chat, silakan kalau mau bertanya. Jangan lupa juga untuk, kalau ingin tahu lebih dalam, teman-teman bisa join di, ini ada dua grup, ada uh, grupnya Komunitas Developer Python dan grupnya uh, Gilo Makassar MDV. Teman-teman bisa join di grup chat telegramnya untuk, untuk bertanya-tanya lebih jauh. Tapi sekarang kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di chat. Ada pertanyaan? Output dari penggunaan bahasa Python setelah di run secara keseluruhan, oke? Okay. Jadi kalau teman-teman cek outputnya adalah hmm, mana ya contohnya? Oi, contohnya kayak sebuah program. Uh, outputnya yang jelas sebuah angka. Jadi uh, bisa angka skalar, kayak misalnya ini, dia mendeteksi uh, pattern, pola, kemudian kita tanya, kita minta untuk berapa prediksi dari uh, angka yang dimasukkan, angkanya 10, dia akan menjawab outputnya adalah mendekati 19. Atau outputnya bisa berupa angka juga yang merupakan sebuah kategori. Jadi misalnya tadi, untuk memproses data <coughs> klasifikasi namanya fashion MNIST, kalau teman-teman lihat di sini ada fashion MNIST. Oops. Ini adalah klasifikasi, kalau tadi adalah tulisan tangan, ada 10 macam. Kalau fashion image adalah jenis pakaian, ada 10 macam. Teman-teman bisa melakukan klasifikasi, outputnya juga tetap angka. Jadi dia akan memprediksi dan melakukan pemetaan. Misalnya ini, pemetaan nama-namanya. Tipe 0 itu adalah t-shirt. Tipe 1 adalah trouser, celana panjang. Terus yang ada dress, ada coat, ada sandal, ada shirt. Jadi pada saat kita run aplikasi machine learningnya, dia menghasilkan angka tiga. Di mana angka 3 ini kalau dipetakan terhadap labelnya, dia merupakan sebuah dress. Kenapa? Karena t-shirt itu adalah nol, trouser itu adalah satu, blower dua, dress 3. Jadi keluaran dari programnya hanya angka, masukan dari programnya hanya angka. Semuanya berbasis angka itu termasuk pada pembahasan artikel yang ketiga sebetulnya. Cuman saya memang belum selesai artikelnya. Ini adalah keahlian tentang statistika. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa nanti ada data, data itu bisa dibagi menjadi dua macam. Data kategori dan data numerik. Data numerik itu kayak tadi, kita memproses, memprediksi Uh, harga rumah di di Boston kayak tadi. Kemudian data data kategori data kategori itu adalah data di mana uh, ya kita uh, mendefinisikan kayak misalnya ini angka satu ini angka 2, itu itu adalah kategori kategori satu kategori dua dan seterusnya itu adalah data kategori itu adalah topik tentang statistik. Oke okay? kalau belum ada pertanyaan saya kembalikan ke uh, teman-teman uh, Terima kasih atas waktunya. Terima kasih teman-teman sudah bersedia belajar keahlian-keahlian uh, dasar untuk belajar machine learning. Semoga uh, setelah ini bisa lanjut belajar machine learning karena itu adalah menjadi keahlian yang umum di tahun 2020 ini. Dari cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan satu orang lagi nih biar ada lawannya karena ini udah lima lima ya biar ada lawannya kita kasih kesempatan satu lagi yang mau bertanya karena kita ada lima kids kalau masih ada kalau nggak ada nanti kak ada pertanyaan nih pertanyaan terima, terima kasih sharingnya iya terima kasih kembali semoga uh, bisa mendapatkan informasi dari situ Uh, bisa lanjut juga setelah dipelajari lagi Nanti bisa diulang lagi, dilanjut juga kalau oh, ada Bisa ditanyakan di grup Berikutnya, ada tips enggak? Bagaimana caranya mengembangkan sebuah percobaan Dari sebuah jurnal Tapi nggak dianggap plagiat Apakah jika hanya diubah objeknya saja bisa dianggap plagiat Biasanya jurnal itu eh uh, hmm. Uh, perlu di mention ya apa ya sebutannya ya? kalau di scholar itu Google Scholar jadi sebuah jurnal itu uh, biasanya sudah terdaftar kemudian agar tidak disebut plagiat tentu saja kita menyebut jurnal tersebut jadi uh, kayak misalnya salah satu Learning Book. Salah satu buku yang saya jadikan, jadikan acuan. Nah, ini. Buku ini adalah buku machine learning. Tentunya, saya biar tidak dianggap bahwa saya menjiplak buku ini, maka kita kita harus melakukan siting. Jadi menyebut apa ya? Bahasa Indonesia dari site itu apa ya? Mengutip. Jadi kalau kita tulis bahwa di jurnal kita, kita uh, menggunakan atau di dalam tulisan kita, kita mengutip, mengatakan bahwa ini adalah uh, dari jurnal sebelumnya, kemudian kita ubah objeknya menjadi objek yang lain, itu tentu saja kita nggak memplagiat uh, uh, jurnal tersebut karena uh, kita memang mengutip mengutipnya. Kemudian kan uh, mengenai data yang kita ubah, tidak bisa dikatakan plagiat karena ya implementasinya tentu berbeda. Dari satu, misalnya kayak kayak orang nih, uh, dia mengimplementasi uh, dia mengimplementasi tentang uh, penyakit tumbuhan gitu. Foto-fotonya uh, tumbuhan ketela gitu. Nah, kita mengembangkan pada penyakit pada pohon mangga gitu misalnya. Nah itu... Uh, merupakan hal yang lain itu memang bukan plagiat dan banyak sekali di internet ini yang uh, uh, menggunakan itu salah satu tadi state of the art mana tadi halaman state of the art state of the art itu ada situs namanya papers with code ini berisi dari kode-kode, uh, eh, sorry, paper-paper uh, uh, biasanya sudah ada kodenya atau orang lain yang membuat kodenya itu dia cantumkan di bagian papers with code ini jadi itu kita kalau dia tidak dinyatakan plagiat salah satu tipsnya adalah memang menyebutkan dari mana kutipan tersebut berada